Pokila Satu kali tarab bisa dua kali karena itu supa malingan aku susai dari sa jadi sutra bisa untuk mengharap itu sudah kau susah kau susah sayang kau susah.